Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan repain tangki CB 150R yang udah bekas pilok-pilokan. Nah, sini bekas pilok itu lumayan kali parahnya gitu. Jadi langsung aja kita remover. Tah pertama kita Buang dulu lapisan atasnya yang bekas pilokan ini yang tebal kali ini Nah kita segera perlahan-perlahan Sampai terkupas dia kan Sampai Sataslinya nampak Nah Kayak gitulah saking tebalnya pilokan itu nah. Oke okay dan next, berikutnya. setelah lapisan filokannya kelar kita langsung main lapisan kedua langsung kita remover dan langsung kita sikat habisnya cara cepat nih guys nah langsung kita buang sampai cat aslinya biar supaya hasilnya maksimal nah seperti inilah dia Setelah kita bersihkan, kita lanjut masuk pengepoksian. Nah, kalau ada yang dempetan langsung kita dempul aja, guys. Mempersingkat waktu. Nah, kita lakukan pengepoksian secara tipis-tipis berulang sampai rata lah. Nah, kita lanjut terus telan sambil menunggu aku berpuasa. setelah epos kering dan merata kita langsung naik warna hitamnya aja nih guys Nah, pelan-pelan tipis-tipis berulang sampai betul-betul kelihatan rata nah tahap pertama tipis-tipis dulu kita langsung beri warna hitamnya nah ini langsung setelah kering warna hitamnya kita langsung pemberian motif simpel nih guys lah caranya tempelkan dulu lem kertas buat malam-malam agar terlihat rapi gitu kan nah kita sesuaikan kanan kiri harus sama gitulah setelah pembuatan motif selesai kita langsung naik clear guys nah kita tipis-tipis dulu yang penting rata yang penting rata kita layang dulu tipis-tipis secara tipis-tipis perlahan -tipis yang penting merata dulu nah kalau sudah rata terlihat rata kita kasih jeda dulu waktu guys ya kira-kira 15 menitan lah baru kita bisa lanjut lagi kita lapis yang kedua soal Nah, inilah hasilnya guys, setelah hasil pengeklikan yang kedua. Nah, ini udah finishing nih. Udah tinggal kita keringkan aja. Lumayan kan hasilnya guys ya. Cuma dua lapis aja nih. Clear. Harga kantong lah. Tapi hasilnya wah, lumayan becek lah. Oke okay Guys jangan lupa subscribe comment like and share dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kami Oke okay Guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh